campuran sun, Mak, di, sarang iya. simkuring, eh ya, nah. renggan oh, renggan reng, tewaruda, reng, te, ya, tua opat lima, kalresan ya. ainat inten minggon, tepang nah, dinya orang refreshing sya inten nama mah, angkat ke mana gitu ya kang arif? Pereka angkat ke mana gitu, Kang Ari? Ya rencana pereka batu kuda, jualan ah, di wilayah mana atau batu kuda teh? Ya Abi di kerang ini ya teh, ah ngiring leh, suka itu batu ciga kuda atau kuda ciga batu? Sekarang saya lawarki bang kita ya? Oh nih separa siap pada angkat, alhamdulillah mudah mudahan orang sadayana angkat na dina kasalam betul, dulu tempat tujuan, mana? Ayo, ah, anak, -anak, anak, -anak. Mudah orang angkat. Mudah-mudahan, berang bisa lameskan bila perjalanan anak. Amin. Jika tempat tujuan, orang oh. happy happy. 45 uh, sim kuring Wargi na, Pak RT Bada jalan-jalan ke Batu Kuda RT Sabaraha RT Opal Halo mana? Gorek? Nah iya angkat na, sa wargi-wargi Alhamdulillah, sangat keren. <laughs> alhamdulillah sangat para warga daya nak, perjuangan anak yang no, langkung saya pemandangan anak, perjuangan anak, lu Dukung kan udah ada datar. Aduh, aduh. <tuk> nah, Ayo, kamu bisa. <tuk> <tuk> Tuh, capek teh? <tuk> capek. Aduh, mau beban mau buat hidup, buat <laughs> hidup cila. Aduh, Pak Ari, Pak Mitos tuang, Pak Mitos tadi, aduh, Pak Mitos di olahraga, cuma capek Pak Ari. Aduh. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Tapi tongkal empang Pak Ari, Pak Mitos, ya sana, Pak Mitos mangi, tanya kante, sok, penak sereng kudunan, Pak Ari. Pak Ari ya serang lawan doang lah Pak ah asang sini. tadi tempat kamu apa itu nikmat parinya. Pak Ari aku saya ayah lagi tapi dah penting mengari umumnya Pak Rp penting mengari umumnya Iya, ayah korban ayun-ayunan yang di gulitik Salah kalau mau gisim gulitik aku atau be? aduh cik nih aku ngomong ya perlu ke rumah sakit tuh. aduh korban ayun-ayunan yang gulitik tadi tekap video ini no juga yes, yes. bisa aduh ayo yes Enggak ramang weh. tadi Aduh. itu <atelianinois Uno ti my rookie> itu? <ti> <lonely> Ramang, korban di nu ayun itu tuh anu iya iya